Cahannya udah bagus tuh tadi, ya. Kita coba ya, by dia di 120 ya. Oke, gak apa-apa, gak apa-apa. Coba kita lihat ini dapat apa ini ya, si kakek ini ya. Iya, oh uh -uh, mantep. Iya, iya, iya. Oh uh -uh, mantep, kalian ya? Oke. Oke okay, oke okay, oke okay. makasih ya Kali Kaliannya udah kali 15 nih awal awal nih Lumayan udah dapat kali 15 ya Aduh. Oke okay, ultinya jangan gejek ya Oke okay. Ungu hijau boleh jadi Oke okay, biru juga boleh kuning boleh Oke okay. Kuning kakek satu lagi Mantap iya cincin kakek Oke okay, hijaunya juga jadi Kena ya ungu Pakai mana ultimu kakek Kakek Kakek mana ultimu kakek Aduh aduh aduh dikasih Crispin ya lumayan ya gak apa-apa Ulti kakek astaga Malah dipelong dilihat ya Aduh si kakek kumaha bagaimana Ini malah dipelong saja ini, Aduh padahal udah 11.000 Tadi kalau di ulti digediku si kakek Enak Pudu itu ya Aduh lukur Aduh Aduh